Inilah momen yang paling disesali orang kafir di neraka nanti Nabi Muhammad telah mengabarkan tentang nasib orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka bersama-sama Berkatalah orang kafir kepada orang muslim di dalam neraka Bukankah kalian orang muslim yang percaya Allah? Kenapa kalian masuk neraka juga bersama kami? Orang muslim menjawab, ya kami orang muslim yang melakukan dosa dan mengabaikan peringatan dan perintah Allah Maka kami dihukum di dalam neraka atas dosa-dosa kami Lalu orang kafir berkata, kalau begitu percuma kalian menjadi seorang muslim. Mendengar perkataan orang kafir ini lalu Allah marah dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan hambanya yang muslim di dalam neraka yang sudah terbakar hangus dan cacat untuk dimandikan di air surga dan dimasukkan ke dalam surga. Melihat hal ini lalu orang kafir menyesali nasibnya dan berkata, Seandainya kami dahulu waktu di dunia juga seorang muslim Tentulah kami juga akan diselamatkan seperti mereka